T, C, F, C, F, T-nya hmm. ini full metal tapi ringan yo, minasan, saya Tio desho welcome back on Mark Watch YouTube channel kali ini gue mau review langsung aja ya, stay tune nah ini dia brand yang tadi sempet mau gue bahas ya langsung aja gue buka. Hmm, kalau dilihat dari box yang ini kalian pasti udah tahu dong. Ini biasanya kalau nggak yang kamu hmm, camouflage blue lagi. Hmm, boxnya juga beda. Uh, my favorite, favorite gue yang sering gue sebut-sebut ya, the true DNA. Kalau kalian nih biasanya sering nanya, pengen punya jisok, mau yang apa? Pengen punya jisok, mau yang apa? GMWB 5000 TCF 2DR ya. GMWB itu artinya Bluetooth ya. 5000 it means original design. TCF CF camouflage. T-nya hmm, ini full metal tapi ringan. Berarti T-nya ini titanium. Oke. Okay. Nah, seperti yang kalian tahu ya, kalau yang udah punya GMW B5000 atau 5000 series, pastilah ini pantat putar karena dia true konsep, ya true DNA. Jadi, desain original awal G-Shock ada di DW5000, solar power with Bluetooth fitur digital, dan untuk case diameternya 43,2 dan untuk ketebalannya sendiri ini di disini masih 13mm jadi cukup tipis ya nah ini yang biasanya sering gue sebut kalau kalian tanya G-Shock yang oke okay apa? G-Shock yang oke okay apa? ya ini kenapa? ya ini benar-benar true DNA dan dia early design kalau nggak ada model ini nggak akan ada G-Shock lahir Biasanya kalau 5.000 series ini ngeluarin full stainless steel dia agak berat, tapi karena ini titanium jadinya dia ringan. 50% lebih ringan dibanding stainless steel, tapi 30% lebih kuat daripada stainless steel. Ya, bener-bener keren, true DNA. Nah, kalau kacanya sendiri dia udah terbuat dari sapphire crystal with anti-reflective coating nah tadi yang gue bilang case materialnya titanium ya full sampai braceletnya juga full titanium water resistant nya mungkin kalian udah tau lah standar di 200 meter ya water pressure nya 200 meter dan untuk clasp nya sendiri fold over with double push button ya. untuk GMWB 5000 TCF2DF ini bandrolnya untuk harga di kita itu di 16 juta,489. Ya mungkin kalau dibulatin 16,5 ya. 16 juta 500. Buat worth it enggak? Buat konsep seperti ini titanium dan True DNA masih worth it sih. ini gue rekomendasiin buat kalian yang gak pengen jam ringan mungkin pengen punya G-Shock satu tapi mantep sekalian misalkan merogoh koceknya juga gak nanggung-nanggung ini pilihan tepat buat kalian jadi yang mau berburu atau mungkin yang udah ada yang nungguin tipe ini langsung aja ya ke website kita di jamtangan.com atau via aplikasi juga oke okay. silahkan senyamannya kalian mau ngumber kayak yang mana so this is GMWB 5000 TCF 2DR blue camouflage titanium true DNA yeah. yo itu tadi ya G-Shock Metal Full Titanium Camouflage Blue yang barusan gue bahas Gimana? Keren kan? Dan dia True DNA ya? Seperti yang kayak tadi Gue sebut Hmm, Next Gue bakal bahas yang lain lagi mungkin Masih dari dia Dari G-Shock maksudnya Oh ya, yeah. buat yang lain yang ada pertanyaan Silahkan seperti biasa Tulis di kolom komen Dan jangan lupa subscribe Ya karena kalian tau kan biasanya gue kasih apa buat kalian jadinya jangan lupa subscribe klik loncengnya terus hmm, ya komen apa aja pertanyaan atau apa aja mungkin bisa gue jawab untuk di next meet oke sekian, sekian dulu ya review kali ini see you on the next video bye